Teror si raja hutan memang kerap kali menimbulkan korban setiap tahunnya. Selain memangsa ternak, si raja hutan ini juga sering memangsa manusia seperti yang sedang terjadi di negara Bollywood ini. Polisi India menembak mati seekor harimau yang dijuluki pemakan manusia dari camparan yang membunuh sedikitnya 9 orang. Operasi perburuan harimau itu melibatkan 200 orang termasuk pencari jejak yang menunggangi gajah. Diduga, harimau itu selama ini meneror warga yang tinggal di tepi wilayah cagar alam harimau Valmiki di Camparan, sebelah timur India. Dalam sebulan terakhir, harimau itu sudah membunuh sedikitnya enam orang, termasuk seorang perempuan dan putranya yang berusia 8 tahun kemarin. Sebelum dua orang terakhir yang dibunuh, aparat berwenang menjuluki harimau jantan berusia tiga atau 4 tahun itu sebagai pemakan manusia. Artinya harimau itu bisa ditembak mati. Karena upaya untuk melumpuhkan hewan buas itu sebelumnya gagal, kepala polisi setempat pun mengatakan, jika dua tim masuk ke hutan dengan dua gajah kemarin sore, dan yang ketiga menunggu di lokasi yang menjadi kemungkinan harimau itu akan keluar. Lalu mereka akan melepaskan lima peluru untuk membunuhnya. Warga desa juga ikut memburu harimau itu sambil memukul-mukul kaleng. Bahkan mereka butuh waktu enam jam untuk menyelesaikan operasi perburuan itu. Sebanyak 8 penembak dan 200 petugas kehutanan ikut serta dalam operasi itu. Petugas mengatakan luas ladang tebu membuat harimau itu mudah bersembunyi dan menyerang warga desa serta hewan ternak. Laporan mengatakan korban yang tewas termasuk bocah 12 tahun yang diseretnya dari tempat tidur pada malam hari. Warga desa di negara bagian bihar itu sampai tak ada yang berani keluar malam setelah harimau tersebut menyerang seorang remaja pada Mei lalu. Data pemerintah mengatakan hampir 225 orang tewas diserang harimau sepanjang 2014 hingga 2019. Dan lebih dari 200 harimau mati diburu atau terkena setrum listrik pada 2012 hingga 2018. Gak heran jika di India adalah rumah bagi sekitar 70% harimau di dunia dan jumlah harimau di negara Bollywood ini pada 2018 mencapai 2.967 ekor. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau biasanya mengincar mangsa-mangsa besar seperti rusa, babi hutan hingga anakan gajah untuk dijadikan buruan mereka di alam liar. Namun dalam beberapa kasus, harimau bahkan memangsa manusia seperti harimau pemakan manusia dari camparan. Harimau sendiri bukan tipe binatang yang lihai memanjat pohon tinggi. Sehingga mangsa dari golongan burung bukan menjadi menu utama mereka. Mereka lebih mengutamakan berburu di darat daripada harus memanjat pohon untuk mencari makanan. Tidak seperti singa yang berburu secara berkelompok, harimau sebagian besar menyendiri saat dewasa. Mereka juga siap berburu sendiri. Seperti terlihat dalam video yang diunggah akun Instagram at beauty.wildlife berikut ini. Dalam video itu terlihat tiga ekor harimau bersaing memperebutkan seekor bebek di sebuah danau kecil di tengah hutan. Video itu menunjukkan dua harimau berdiri di air dangkal, sementara yang ketiga berdiri di tepian. Harimau yang berada di tengah terlihat paling fokus berburu bebek. Saat melihat harimau, bebek yang menjadi incaran menenggelamkan dirinya ke dalam air untuk bersembunyi dari tiga predator itu. Setelah bebek itu kembali muncul di atas air, Dua harimau itu langsung bersiap-siap untuk menerkamnya lagi, tapi lagi-lagi gagal. Namun untuk yang ketiga kalinya, harimau yang berada di tengah cukup cepat dan berhasil menangkap bebek dengan mulutnya. Harimau itu kemudian keluar dari air dengan mangsanya dan melanjutkan perjalanannya. Harimau lainnya tetap berdiri di tempat mereka sambil mengawasi sekeliling untuk mencari mangsa lainnya.